Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para saudara semua. Ini lagi naikin batu bat, batu bata. naikin batu bata guys nah. seperti ini kerjanya sepuluh, sepuluh, kuda sepuluh, sepuluh, kuda sepuluh, sepuluh, sepuluh, kuda, -kuda. itu kerjanya. Nah. ini yang di bawah ini bosnya ini bosnya minum. ada prene di shooting ki. nah prene nah. di shooting. ini mau nurunin kayu sebentar lagi. Langlah. Jangan lupa subscribe Like, comment, dan share batu bata nurunin kayu nah, kayunya banyak nah itu di bawah ada yang di bawah Nah ini tangganya Belum dikongkrik seperti ini Oke. Terima kasih. Oke. Nah, oke. Nah. Oh. nah baru mau diikat hmm, seperti buku apa ah oke okay. cakep nanti tengok aku punya YouTube ah narci lover Oh narci lover sini uh, oke okay. Oh gelap-gelap ah, nah oke okay. tangannya awak punya tangan oke okay. nah gesip Muji B. Wih, jauh Ya, seperti ini kerjanya hmm. Tangga Belum di konkret. Oke terima kasih Jangan lupa like Comment dan subscribe Dan di share ya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh